halo guys welcome back to bongkar 2 m seperti biasa ya guys ya kita memainkan modal sedekah uh, Di sini ada penampakan yang mantap mantap ya guys ya hingga upnya uh, chipnya mau up ya guys ya hmm, oke okay, dapat dua tirai dapat big win ya guys ya hmm, kita coba 10 spin lagi kita cari scatter dulu ya guys ya kalau udah dapet scatter baru naikkan betnya, ya guys ya kalau belum dapat scatter uh, sabar dulu ya guys ya Uh, kalau kena pola juga sepin-sepin aja guys yang penting kita nyepin eh uh, jangan kena pola jadi males main ya guys ya oke okay, di sini dapat scatter ya guys ya 3 scatter lumayan apakah isinya akan bagus di video ini silahkan ya guys ya yang mau request request ya guys ya silahkan request ya, guys ya. ntar gue putar requestnya Setiap sudah satu K words requestnya bakar gue puter ya guys ya. Oke dapat si merah, kakeh biru ya guys ya. Dua sama dua tirai. Chipnya naik ke 376 ya guys ya. Lumayan cepet nih ini naiknya. Sebenarnya masih banyak videonya guys. Uh, cuman bisa-bisa guys uh, videonya ada di PC, ada yang di handphone jadi gua ambil yang di handphone aja oke okay, dapat tiga tirai bocilnya kenapa nggak jackpot aja ya guys ya tadi kalau 4 tirai jackpot ya emang kadang-kadang Leoni ya oke okay, chipnya oke okay, 1B200 di tangan ada 1B300 langsung jadi ya guys ya dengan cepat ya guys ya walaupun set set set langsung jadi cok. ini jam dan tanggalnya ini gua mainin kemarin ya guys ya Karena akunnya belum top up, gue skip dulu ya guys ya uh, Setelah top up Gue tabung uh, Dan sisanya ini nih, buat mainin ya guys ya nah, Kita mulai dari sini ya guys ya Biar real, gak gue cari-cari orang yang gue kenal ya guys ya Langsung kita pilih ya guys ya Ini buat random picknya ya Gue pilih satu orang aja ya guys ya Satu orang suruh ngabisin uh, sisa bongkaran aja ya Yang mau ikutan request selalu ada kata kuncinya ya guys ya. taruh gua kasih tahu kasih kata kuncinya hashtag apanya. Di sini kita cari siapa ya yang menang ya? jadi Diputar diputar diputar diputar Wahyu bongkar 2M dia malah kayak gini ya guys ya nggak request jadi gua skip ya guys ya kita cari yang request request ini sesi request ya guys ya Roni ya aduh si roni lagi gue gak yakin cowo kalau si roni yang dapat tapi mau gimana lagi cowo mau gue skip kan gak boleh cok malah si roni ini yang dapat. oke okay, kita cari ya guys ya rumnya uh, yang gak ada kalung ijo ada yang gak ada kalung ijo gas 100 pin di bed 9 ya guys ya kita cari dulu rumnya trot oke okay, ada kalung ijo gue keluar dulu ya masuk lagi nah nggak ada karung hijau ya guys ya kita cek dulu ya takutnya salah di nah, papa B 9m cari room nggak ada karung hijau ini nggak ada ya guys ya batnya bat 9m uh, dan 300 spin ya guys ya Crot. Oke okay. apakah akan up or tentukan ya guys ya biasanya Ron ini uh, si penghabis harta warisan ya guys ya kalau dia yang request entah kenapa selalu habis cok chipnya gak pernah naik kalau dihabisin lagi udahlah Ronny, lah Roni lah usah request-request lagi lah Tau diri lah Roni <laughs> lo hanya menghabiskan harta warisan cok nah oke chipnya masih stabil ya guys ya dari batch 9M ya ini gua sisa-sisa bongkaran ya guys ya chipnya ya guys ya gua mainin cuman ya begini ya guys ya puterannya ngaco ya guys ya eee, pas gua naikin level juga apa ya guys ya chipnya stabil tapi nggak ada skater, cok di ini di papa gua cek di rejeki nomplok muter kipasnya dan dapat skater. apakah ngebug papa Tolong lo kasih tahu info info Oke kembali ke permainan Chipnya awet ya guys ya Bahkan mau naik nih walaupun sedikit hmm. Hmm. Waduh Oh ya guys ya Untuk informasi aja gue kayaknya Mau libur live streaming dulu ya guys ya Gue libur live streaming dulu ya uh, paling gua bikin konten-konten dulu lah, fokus konten dulu ya enggak live streaming dulu ya ntar gua bagiin akunnya di tiap konten aja ya guys ya tiap konten gua ntar gua bagiin 5 ID ya guys ya ini gua mau bagiin sekarang cuman akunnya masih gua buat nih, belum jadi di video selanjutnya ntar gua bagiin bagiin ini ya guys ya gua bagiin akun ya uh, kalau video ini khusus request aja ya guys ya video ini khusus request ntar kalian request aja di kolom komentar oke okay. aduh dua tiranya ngajegang cok ini chipnya stabil ya guys ya yang mau ikutan request silahkan ya guys ntar gua putar seperti ini ya guys ya untuk kata kuncinya hestegroni ya guys ya Roni, langsung look ini ya guys ya tulis Roni, terus lu tulis aja tuh uh, request di mana, main apa seperti apa cara permainannya ya guys ya hashtag Roni ya guys ya kata kuncinya ya guys ya nah nah nah tapi ini nggak ada skater cok ini 100 yang kedua ya guys ya tapi nggak ada skater kita lanjut ke 100 ketiga ya guys ya cerot mudah-mudahan ada skater ya guys ya biar bisa comeback emang Ron ini penghabis ini cok e, penghabis hak warisan cok dari awal juga gua udah ragu cok si Ron yang dapet jadi cuman gua gimana ya namanya di random pick hokinya dia eh, hokinya tinggi cok kalau random pick dia cuman kalau request-request dia burik cok nggak ada hoki-hokinya anjir selalu habis jadi ntar kata kuncinya hashtag Roni ya guys ya terserah lu mau gimana Roni Roni apa kayak ini kayak itu kayak aduh ada sensor ya guys ya Ya buat kalian pokoknya kalau mau request request ya guys ya silahkan request ya uh, untuk bagi-bagi aku nanti ya dan di video-video yang sebelumnya tolonglah dibantu share-share biar gue bagi-bagi chip uh, harus 100 k was dulu ya guys ya Bantu share-share ya guys ya biar rame ya biar gue semangat coq bikin kontennya ya biar gue nggak males-malesan coq hmm, Nah Nih putranya kayak begini ya guys ya, membosankan cok. Nggak ada sketernya sama sekali, gue kira jeper, jackpot jackpot lah. Hmm. Emang ya guys ya, Roni penghabis harta warisan ya guys ya. Sedikit menyesal sih gue muter di punya dia. Cuman apalah daya lah, gak apa-apa lah namanya dia request, ya guys ya dia dapat, jadi kita seputar ya guys ya konsisten ya guys ya uh, Roni nama kok Roni ganti nama cok, oke buat semuanya terima kasih ya guys ya uh, telah menonton video ini, jangan lupa like, comment, and share share ya guys ya biar semakin nambah, uh, see you next video di video selanjutnya ya guys ya, bye.